P-Kopi, P-Kopi, yeah, yeah, p, -Kopi. p -Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua bengen Cocok buat weekday mau weekend lipat aromanya bukan main P-Kopi, gula aren, keren bisa jadi konten Karena ini kopinya paling getren, sausnya pun jadi makin beken Cuma P-Kopi, gula aren, rasanya bukan main Kopi dan aren yang lebih paten. Beli 2, gratis 1, P-Kopi, jagonya